لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والمون لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك إن الحمد والنعمة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa bihi nasta'inu wa 'ala 'amalihi wa nas'aluhu al-huda wa al-tuqa wa al-'afafa al man ahla biha wa hatta. La ilaha illallah wa abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati bapak ibu jemaah calon haji pada tahun ini yang terhormat bapak wali beserta seluruh keluarga yang hadir. Bapak Ketua Fesed Kampar Beserta seluruh dengan Rekan-rekan Orang-orang tua kami Sesepuh-sesepuh Mungkin pemerintah setempat Bapak RW, Bapak RT Sanak keluarga Hadirin-hadirat yang berbahagia Syukur Alhamdulillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada siang ini kita hadir dalam rangka memberikan doa restu kepada keluarga kita yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Salawat dan salam buat Belinda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alaihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh Bapak Ibu Ini pengajarnya spesial Khusus Terutama kepada Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji Karena manasik sudah dilengkapi dengan berbagai protek Maka saya hari ini mengambil sedikit saja Yang pertama Sebelum berangkat, luruskanlah niat Siapapun kita luruskan niat Karena yang namanya iblis tidak tenang dan tidak sabar Kalau aman ibadat kita tidak rusak Itu kerja iblis Sangat pandai dia bergoyang dan berdendam Kalau goyang kita kosida, goyangnya kosida pula Kalau goyang kita dangdut, goyangnya dangdut pula Bagaimana amal ibadah kita rusak Sama dengan disampaikan Pak Ketua Tadi kita tadi Bergerak dalam sosial Membantu masyarakat Sangat pandai iblis itu berdengang dan bergoyang Maka harus luruskan niat Atau Bapak dan Ibu tidak haji kita Tapi nanti tahun ini ikut disebut dengan kurban Luruskan niat bahwa kurban itu adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka luruskan niat jangan ada sombong saya kan memang tidak kaya tapi kan tiap tahun saya kurban tapi tidak patiknya saya nutuhnya banyak uminya ulangnya banyak lukunya banyak tidak pernah cotor. Ah. Nah, tapi itu di kampung kami Pak Wali. di kampung kami kalau sini saya rasa lebih parah daripada yang iya iya saja dan tidak dia ya, sengaja sebab bahasa kampungnya bang bangkinan ku asli Jadi harus dibudayakan bahasa asli Yang kedua Ini dah panjang-panjang lah ya Lelita kau ini Pauwi amul lelita Ini sahaja tak dipokan Yang kedua Nanti rukunnya itu Rukun haji ada lima Ada mengatakan enam Cuma uraikan sikit-sikit saja Pertama, ikhram Ikhram Kalau lah terluka kait ikhram di awak Diharamkan oleh agama 17 macam Tidak boleh neko-neko Tapi lah tanggal kain ikhram Dah boleh-boleh nah, Kini saya ambil kesimpulan untuk awak Sepanjang hidup ini Diharamkan awak berbuat salah Baik sudah haji, sudah umrah Belum haji, belum umrah Siapapun mereka mengharamkan dirinya berbuat salah, itulah yang ihram sesungguhnya. Apa wudan haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Tapi kau coba jadi, ma aku apa am, namanya buat tengen teler main perempuan, naka salah macam maaf, ma dibuat nggak wudohnya ihram malah di badan. Tapi kau jauh haram nggak diperduli ditinggalkan Yang ihram sesungguhnya itu. Haji kan kita, umroh kan kita Belum sama sekali Tapi mengharamkan diri berbuat salah Itulah yang orang ikhram sesungguhnya oh, Yang kedua, rukun yang kedua Okuf di Arafah Ini rupanya haji bukan umroh ya Bukan haji, orang rakan haji Orang haji pasti umroh Orang umroh tidak pernah haji Kebedaannya Bukan setiap waktu pasti boleh Setiap yang boleh, Alun tentu ada tek dan sangat desana pala de jalan ke Bukit Tinggi lalu dia jangan jam 40 di bawah jangan jang, sampai kena banyak boleh-boleh boleh nak ada apa nama? Si kubur. duit uang haji pak di umrah uang umrah oh, ada bantu ha? Amin. Nah, ini bukan haji. Pokok di Arafah. Pokok di Arafah tu hukum kubik termasuklah kalau saya kata makanya ada tadi lepasan orang, bahawa mohon hati awal pun bertambil dah hingga berhenti. Kena kata wakap berhenti. Mengapa di padang Arab itu, Bapak dan ibu orang yang mengerti kepada Arab itu itulah orang sesungguhnya. Mengapa orang di padang Arab menentukan jati diri sah? Kau awak seorang. Kau awak. Uang soleh, ko awak. Uang alim, ko awak. Uang pemula, ko awak. Uang santun, ko awak. Uang berakhlak, ko awak. Uang zodiq, ko awak. Uang tu kanjian, yo ko awak. Paman, yo ko awak. Pamanmu, ko awak. Pazi nak, ko awak. Telir ko awak. Siapa ko awak? Di padang karopat itulah menentukan jati diri. Padang karopat. 9 zulhijjah makanya pada Arafah itu, Bapak dan Ibu, oh. pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa So, Salah Nabi Adam, Cik Salah, Siti Awal. Lebih tahun dia azab dalam di dunia, enggak bosku. makanya ketika terogak, Nabi Adam, dibawahnya Hawa Terogak dati bukit, iya, iya. Jadi panggilnya yang kayak bini itu sejak dulu Nah iya Pak Aji, dalam hapiran bini Cuma Pak Kalau Cuma di sini laki bini sama kau, maka kau ada Janganlah sana tu mongong. Tengah-tengah-tengah wajah yang tinggalkan ibu. Tu tengok sebagian wajah. Wajah-wajah kasi walapek lelaki. Ini pakai hape yang tak boleh. Lelaki tiga hape yang anak-anak buku. Tidak sikor di kampung kaki. Sikor nak lain deng. Alah biar lembut. Hapik pak. Hapik. Lo sih nak lain dan nah, ampe terserok kali tip tu tuan, ya nah jadi pada arafah tu penentuan nyatir makomona maha apa ambo ibu ambo pada arafah kok sudah mano esok ustaz awak tu hati ala zikir ala musaba ala abuak labo abu, abu, aku nak kan tajak awak pada arafah sebab so, di pada arafah itu mustajab tu apo Allah anak dan Nabi Muhammad jadi jadi atau ya Allah mama dukul taala ong pet dan kali body lo jadi Nabi Adam dosok tiga yang Wigo ada nih nak berusoh, coba ke tangan nak berusoh dan ingin nengok Ustaz, Jutaan orang nyama ah dia tanya, apa apa kau bertanya apa? Eh bu, apa apa kau nak perlu ditanya, tengok wajahnya, tengok wajah, wajah wajah berusoh. Nanti yo yo jadi ninda, inak ini tuh. Sikotik memang ada-ada cahaya Kenal lain tak? Dan lain-lain tak? Ya, ya, yo, Sikotik tak? Ya, just Itu Nangka dua Sunara katikam Oh Kan dilintangi awak oleh Wajib haji Namanya Mokok Atau Bermalam di Musdalipah Nanti melontar jamarat Wah, ambil sekitik Bermalam di Musdalipah itu Tidak ada pakai tenda kendang langit ala taala dulu ndak kebelah pihak kini kebelah pihak itu hamparan itu ida dunia bos awak di padang mahsyar esok ndak bisa minta tolong sama sesama awak la ta jin nasun ana nasun syekhar selamatkan dia awak masem-masia cuma hanya bagikan padang mahsyar uang melangkah awak awak melangkah uang ono-ono je Mana yang kontra dia tinggi di langkah di wong tinggi menta atas itu dan nah, ini kalau pelokal orang yang mengingi laki nak laki kau wangi pulau aku kini wang nak laki kau wangi pulau kaki laki wang macam-macam awak tu wawak wawak tau sah? tau sah, sah. tu pada masyarakat yang begitu di Mina, awak pergi melontar di Mina kenapa banyak bantah? kau kenapa nak haji kau? bapak dan ibu yang sebagai dah haji kenapa di Mina tu banyak itu banta bantah situ? wawak waw, waw, wawak, masyarakat kebun hajat balikmu, bawa enam atri karena malah kapan nak sabar nyerobot berantem atau tempat tidur nak cukup berantem makan berhut berantem iblis nang paling godang di Mina Duh, waktu melontar nak wak wakfai melontar itu itu nang dilantium di nabi ibrahim dan ismail kubili di Mina Duh, pernah orang kan nak kawajumu amat amat ni Muslalipah mulai ketekana angin-angin Iblis dah sampai kotir ni bina bacaokak adonan chonggay adonan bini adonan laki nak pabini nak pabini juh kau juh nak nambah juh juh sanggah tu tapi nak ngeralah makin panggali adonan anak mundong dah cincang pabini beda tu awak-awak nak tutut tanggung nak nambah oh oh kalau kami menambah, lirai lainnya, oh, boh Aku itu masalah <laughs> Kalau di mokah, oh, oi, jalan-jalan ke, jalan ke Madinah Biar jambal Uhud ke jambal Maknik Atau di mokah itu istilahnya atau ke jambal Jalan-jalan mungkin Ada apa gendurung ngerombak Kalau jauh dalam ngerombak itu, ada mukenna, ada sorban Ada tasbih, ada buah kurma, ada gincu tanya Assalamualaikum se salam ketuanak apa kabar baik kami juga mah pemiliknya Pak Sarasa di Gon. Nomor WhatsApp gua di gua ini. Tu tadi kamu alat bapak mana anak baptis nak asyara boleh ni. Tu tadi nak nak dengan tuan-tuan semua mah ber ni am. Alwahida Saudari ni Pak ada pin bong nak angun ni. Kalau ke apa sembeng cerita Pak nak angun. Enggak sompak nak nak pulang boleh datang macam ni lah ya. Jangan perempuan di Indonesia, awak Melayu to, awak Suma Sumatera to, atau Indonesia secara umumnya tidak mau demam Dia langsung saibit sesama saibit, sama sesama senang. Selain? Oh, oke. Okay nya sana nak awak bila itu tempat tang itu Itu Di lagi bini bini tan seorang dulu. mati Ajaan adukun litri Ya, daripada Al-Rofa, di Minah Di Minah, di, di Minah Saya sayang jawab Badiuk Kamukah Mena punya yang baik Kamukah Mengajarkan haji dan ketiga Yaitu Tawafifago Mohon maaf Bapak dan Ibu Yang kita tonton Di mekah itu sebagian orang Indonesia Ini Kak Dia Tawaf La baik wa itu subhanallah Wa alhamdulillah Ya, ya, ya mabuk deh Asli, macam-macam. Karena tahun puasa lalu, kawan tak sampai kemukanya macam sedikit Itu namanya rusak. Tidak soft dalam tawab bacakah. Tidak boleh melengok ke belakang. Tidak boleh melengok kiri kanan. Kena tawab bangkacis lah. Maka para hakikatnya kalau Kenapa tidak ada rukso? Tidak ada keringanan Uang tua tujuh Uang sakit tujuh Uang muda tujuh Pajir-pajir tujuh So dia diberikan rukso keringanan Uang tua tiga jadilah Uang sakit dua jadilah Anak-anak muda yang energinya ini Tenaganya masih prima Pagut 10 Tidak Muda tua sakit sehat sama Tujuh putaran dia hakikatnya amat dan ayah kenapa nak bunyi awak selain pada zikir do subhanallah walhamdulillah wa wala ilaha illallah wallahu akbar tapi pun ndak betahu awak doa kawa doa akan pasal awak Oh ada pendapat Yasin, Hafkani asy-Syadab, Bakti Yasin, "Huli on apo dirau, tapi hakikatnya bukan itu. Hakikanya awak tahu itu bahawa kan mangang langit tujuh lapis dan langit bumi tujuh lapis. Maka ndak huli awak bacakap dan male molek mungkin kana. Itu yang merarti dengan hakikat tawar." Makanya makam ke haji dan umrah sampai ke jemaah, dia kan ndak tahu akan ni mabak. Ndak boleh minum. Batu zikir saja Dan putih itu ya, kawan Jadi sah, kawin saja Sebab awak beribadah Sebab awak batu-batu Ompe 19 juta itu Kau jadilah pemerintah Kau jenis, merintah, kawan, diminta Lebih tingkat awak Lapan puluh satu juta Kau banyak putihkan dia Lebih dua juta sahihkan lebih Beribadah dan seperti beribadah ya. Yang comeback Sahih antara sahbah dan marwah itu anak dan ayah secara syariat. Mulai Muzakarah, Kodok Tamarua, banyak banyak. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah, Allah akbar, Allah akbar walillah ilham. Sampai nanti pilar hijau. Rokiyul Firwah, Khuwahku, Watakar, Watakawas, dan seterusnya. Kekikatnya saya ajar bapak dan ibu. Kenapa dari Safa Marwa Marwa ke Safa Safa ke Marwa? Ingat sejarah Siti Hajar demi mencari setetes air minum untuk anak buah hati boyan jantung Ismail. Suami dah adoh, bidan dah adoh, timedis dah adoh. Siti Hajar mohon nama bapak dan ibu datuk datuk, datuk dan ulama ambo guru guru ambo. Ibu yang melahirkan darah nipas darah wiladah menetes dan bersecera. Lemah wahnan ala wahni ditanggung dia amat, dia membuat hati belian jantung, jadi antara sapa dan marwah itu, perjuangan ibu, perjuangan amat mengodangkan awak untuk anak maka sayang amat, saya yang dalam buah anak dek buahnya amat sayang, ancak anak dek ancaknya anak, amat sayang oh, codik anak dia, codiknya amat sayang, mohon maaf, kalau dia cacat anak dia, cacatnya amat sayang tak pernah luntur, kasih sayang amat ke ayah, ke anak Akini ah, wak gokarni awak. Saya jua mana wak menghormati wak awak. Cuma, amak wak pe kemudian jalan kaki terompah nggak ada, dijulung bakuat, yang dijangki pun juga kayu. Dek menggoda awak. Bahasa pan bahdi adio, bahasa milan bahdi adio, bahasa tubuh bahdi ah, nak tamat sekolah sr. Tidak pandai tulis baca, kadang-kadang kalau dalam kawasan desa tanda tangan, bapak gam tangan kalau di desa bawa tanda tangan. Karena itu yang kenal tu pak Ali. Oh, seadanya tidak maroti, tapi anak 10 jadi uang dia amat tidak pandai tulis baca. Jadi orang ada anak jadi kajur rumah sakit, ada yang sebagai ekonomi, ada yang ahli siasah, ahli politik dan sebagainya ada jadi burung, tapi anak 10 orang Aluntan tu bisa memalihau seorang nah kau dia bisa di Australia ini nomor 2, lah nah tak bisa dengan aku di Singapura, Tengoklah anak kau-kau pulang terogak dan terogak ke anak, bisa pulang Ada acara di Jogja Sapulu anak tidak bisa mengelak anak saheng. Anak ah, saheng tak pandai tulis macam. Sapulu anak bisa jadi uang. Kini saya jemukan mau bawa elok ke aman. Kau yang mampu kemuka nanti itu. Bayangkan susahnya aman awak. Rupun terakhir. Taahul. Ada orang macam taahul. Makosinya mungkin elok, tapi itu salah. Ia ya. taahul. Halala yuhanlu halala. Tahan lul Kenapa rambut dia Kenapa dah kumpul? Kenapa dah kumpul? Kenapa, Kenapa dah jembat? Kenapa dah kumpul? Kenapa rambut? Rambut mohon maaf Bapak dan Ibu Seluruh rambut di atas kepala ini Tahu dia apa yang kita lakukan Dosa sekecil apapun Dia jadi saksi di hadapan Allah. Oh. Maka Bapak dan Ibu setelah tahan lul baca du'an ya Allah Ampunkan dosa saya yang lebih dari sebanyak rambut di atas kepala Jadi kalau rambut ini, saksi pengampunan dosaku di sisi engkau ya Allah Banyak paham, banyak dosa omak. Nabi Adam cik dosa dihalau Siti Hawa cik dosa dihalau Iblis cik dosa dihalau Awak yang berbelima dosa kok kenapa kan dihalau? Haa, maka awak Dihalau kan orang tak sanggup atin Dihalau selalu awak dosa banyak Maka untuk itu, buka kesadaran dan keinginapan Iskariman kaumun syahidat Hiduplah dalam keadaan mulia Mati dalam keadaan syahid Baru bernilai kita di sisi Allah Karena nilai kita ini tak ada di sisi Allah Sebenarnya tidak ada isi di dalam dunia Allahummanam dalam ilmu Tasawuf Manusia tanya dua Binkai dan bangkai Maka nanti bapak dan ibu dalam kamar Mohon maaf. Banyak orang bercerita masalah negara kita, apalagi masalah haji. Ini dana haji, ini begini begitu, seharusnya begini begini begitu, kalau saya, kawan, ibadat awal ibadah. Makanya, waktu walaupun Sempurnakanlah hajimu, sempurnakanlah umrohmu, tanah, jadi sombong di Kita meninggalkan anak dan istri, meninggalkan kerja meninggalkan rumah halaman, meninggalkan tanah air, meninggalkan apa, meninggalkan sanak keluarga penuhkanlah berkibadat semoga jatah yang ada diberikan Allah itu mabrur melekat pada bapak dan ibu Amin Ya Rabbana demikian dan terima kasih semoga kita dapat bertemu dan bersuha kembali pada waktu dan melombang yang tidak sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh